USD CAD bullish, waspadai aksi fase koreksi. Bias harian pergerakan USD CAD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi di sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.25154, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.24586. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212